Salam Ratu Bidadari Buat Mas Andre DMS Di VT-nya Samian saya, saya lihat konten-kontennya samen jelek jelekan Saya Ratu Bidadari Dan nantang-nantang saya Termasuk Nyai Roro Kidul Kalau memang nantang Nyai Roro Kidul Bukan di daratan, bukan di gua Tapi di lautan, di samudra. Kalau di Jawa Barat Di Pelabuhan Ratu Kalau di Jawa Tengah di Parangkusumo atau Parang Tretes, kalau di Jawa Timur, saya antar malah lebih banyak di sini. Di Pantai Ngliep, di Pantai Balikambang, di Pantai Jolo Sutro di Pantai Ngan Nganep, dan banyak sekali. Kalau memang nantang Nyai Rokidul pakai baju hijau-hijau. Salam Ratu Bidadari. Salam Ratu Bidadari. Banyak sekali konten-konten kreator -konten atau orang-orang yang tidak punya tata krama, nantang-nantang nyai Roro Kidul atau Ratu Kidul. Saya hanya ketawa dan tidak komentar karena itu urusannya. Ratu Roro Kidul itu seorang penguasa, seorang ratu, tidak mungkin mau ngurusin itu. Beliau hanya mau interaksi. Dengan terah-terah Mataram Karena memang sudah ada perjanjian gaib Dari Panembar, Senopati, Mataram Sampai turun turunan terah-terah Mataram Sem Misal Bung Karno Itu dekat dengan beliau Karena memang terah Mataram Sesakti-saktinya orang Sejaduk-jaduknya siapapun itu Kalau tidak ada darah Mataram Tidak akan bisa interaksi dengan beliau Ratu Kidul